Soto Winmaster. Ah ni Soto Winmaster. Okay, ini dia punya burner Okay, ini dia punya. Ini regulator dia, regulator. Dan ini dia punya spark dia. Lupa atau nama dia apa? Nanti kita picu pikir picusan. Okay. Okay. Mari kita ni. Ah ini namanya Four Flex Stand. Kau dah ada ni okey ya bawa. 4 flex ni. Ya payah oh. oh. Dia, hmm. dia dia. Hmm. Ha dia guna macam ni. Nampak? Ha dia macam gini. Ha begitu. Ah, ni untuk yang ni untuk yang besar. Hmm? Saya ada yang kecil yang triflex dia. Yang ini 4 flex. Hmm. Saya pun tak tahu kat mana dia. Ha nanti saya cari dia lah. Okey? Sekarang saya nak abang Mat cuba masukkan ini. Ini dia, linda barf ni. Cocok dan twist dan pusing. Ok, okay? clockwise. Ok, Abah Mat. Sampai Abah Mat dengar bunyi macam gas. Jangan takut-takut. Pusing je. Pusing je. Ketat. Lagi. Lagi. Dah ketat, dah ok. Ok. Ha, ya? Ah, okey. Yang ni dari mana? Enggak betul. Ostragon belum. Nah, sampai dia tak boleh pusing lagilah. Okey? Jadi begini. Okey, Jadi beginilah cara dia nak serap. Okey. Nah, abang Mak, bila tengok di sini, dia ada kelas dan dia ada minus. Plus logo we'll anti clockwise. Okay, mana kalau kita nak api yang besar kita akan pusing dia. Okay ya? Yeah. Anti clockwise. Yeah. Kalau kita nak tutup minus. Dan minus tu. Yeah. Minus tu yeah. kita akan pusing dia. Clockwise. Clockwise. Okay. okay. Dan ini adalah something special about uh, Soto Windmaster ni dia datang dengan kalau tak salah ni nama dia Pfizer kalau <laughs> tak salah nanti kita tengok manual dia kan uh, dia macam igniter tau okay. jadi kita tak perlu pakai matches. macis ini kira berapa cup agak-agak satu Oke, okay, ayo kita buat lagi sekali. Okay? Oke, apa mati mah nih? Oke dah. Oke. Okay. Yang hari ini susah, kita nak nampak api dia kan? Bina kaki jaga, bulu kaki. 500 ml. 500 ml. Kita nak tengok berapa lama dia masak air. Apa kau buat tu? Kita tengok cek air. How close Baik. is the distance between the stove and the utensil? Ha? Dia lagi rapat, <laughs> lagi baguslah, cepat. Udah, perai. Udah, kan. yeah. cepat masak Tapi dia. yang ini kan tak tenium sekejap pada. Kita tetap membazirkan keel. Apa, bang mat buka? Dah tengok, nampak artinya hampir-hampir masak. Oh, dah nampak bubur dia. Ya, dah bubur. Okay, ya. tengok tu bubur dia. Bubur dia. Yeah. Ya. Bubur dia. Dah, dia kira ya. dia dah kira masak. dah kira, ia da, kira okelah. Dah kira okelah. Okay okay. so, okay. Berapa lama kita ambil untuk masak 500 ml air? Tiga so, minit. Ya, kalau macam mana review okay. awak? Ini, abang mat. Adakah dia mudah digunakan? Abang um, tak pernah nampak betul um, um, ni. Um, Dan ini um, pertama kali Abang, abang Ahmad pegang tentu, kan. Ah, itu, itu, itu. Okay. Jadi apa pendapat Abang Masih Ahmad? Masih gunakan pembakar bakar eh. yang habis itu. Oh itu zaman Jepun punya tu? Zaman Jepun lambat Abang Ahmad. Itu anak Jepun, kerjaan Jepun dulu. Oh kesian eh. <laughs> betul lah dia buat macam tu. Okay, kalau macam gitu Abang Ahmad punya pot akan jadi hitam tau. Nanti kita tengok bontok dia. Okay. Dia hitam ke tidak. Hebat dia tak utamah macam dia besar. Buat tu kita pakai gas, gas dia elok. Okay, jadi awak mungkin uh, berminat? Minum, minum, minum, minum. Mudahkan cara operate dia. Ada uh, <tos> institusi. Tak ada tak combine. <tos> dia kena beli separate and Tapi kalau awak awak beli ni beli ni, Soto Winmaster dia kasih hmm. yang uh, uh, Triflex punya stand. Saya <tos> Saya lupa kat mana saya taruh ini, saya pun tak, tak. Ini, ah, Senang, kat Bishrot ada ini, ini, ini, ini. Ah, ah. Okay. Kalau kita nak bawa stove Atau nak beli stove Kita kena kita kena tengok mana kita nak pergi Sama ada uh, fuel dia Senang kita beli okay. Kalau okay. di Singapura uh, White gas tak ada Jadi kita tak boleh beli White gas punya base stove Uh, sebab yang ini boleh dicari di Singapura. Ini biasa ada banyak. Ada banyak. Uh, yang itu boleh beli online. Mana-mana ada jual. Uh, kan? okay. yang ini berapa Ah 12 gold wala kan yang itu dalam 100 Sino gold ni. Ah uh, bukan. Ah uh, drop. Uh, uh, yang four flag ni dia punya stand. Uh, saya beli ekstra uh, Saya beli ekstra uh, Ok Aku nak pakai cipu Aku nak boleh